Yo yo yo yo yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Balik lagi bersama gua Dido di Dodi Harjo Sebelum gua mulai videonya Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat Kuat, smart, rezeki berlipat, bersemangat, dan bermanfaat Di sore yang cerah ini secara masa depan kita Gue lagi jalan-jalan ke Jatimurni kali ini gue lagi ke Susi Garden Plants and Cafe. Susi Garden ini merupakan sebuah tempat wisata atau tempat ngopi yang terdiri dari beberapa spot ya. Salah satunya ada nursery dalam bahasa Indonesia ini garden cafe, mini zoo, hydroponic farm. Yang lokasinya ada di Jalan Jati Murni. Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Mungkin untuk alamat lebih lengkapnya ada di deskripsi video gue ya. Nah, pasti kalian penasaran kan tempatnya seperti apa? Ikutin terus perjalanan gue ya. Come happen with me, check it out. Nah, slur. Sekarang gue udah berada di sekitaran Sushi Garden. Dan sebelum kita menuju ke Sushi Garden, kita akan melewati kolam yang banyak angsanya dan pepohonan rindang di sekitarnya yang membuat suasana menjadi lebih sejuk anyway jadi keinget lagunya potong bebek angsa, masak di kuali aku yang biasa, punya bidadari asli. lanjut dan sekarang kita menuju ke sushi gardennya aduh jadi penasaran nih ada apa aja sih di sushi garden itu pasti kalian juga sama kan Et, et, et. Belum sampai aja rasanya udah banyak banget nih yang banyakan mata Mulai dari kolam yang ada angsanya Sekarang dilanjut dengan taman yang bersih, hijau Serta banyak pepohonan dan bunga yang berada di sekitarnya Yang menjadikan suasana menjadi lebih sejuk, nyaman Dan rasanya pengen berlama-lama nih berada di sini Kebayang sih kalau halaman rumah seperti ini Pasti bakal ngerasa betah banget sih di rumah. Wah dan ternyata udah ada pengunjung yang dateng nih ke Susie Garden ini. Dan kelihatannya kayak keluarga gitu sih. Asli sih ini suasananya seger banget. Surga duniawi banget gak sih? Yusulur kita lanjut lagi. Karena masih banyak banget tempat yang bakal kita lihat yang berada di Susie Garden ini. Nah, dan seperti yang kalian lihat ini, ini adalah salah satu tempat stay yang berada di dekat taman, konsep outdoor yang disuguhkan oleh Sushi Garden buat kalian semua yang datang ke tempat ini. Anyway, Sushi Garden ini memiliki tiga konsep ruangan loh, mulai dari konsep ruangan indoor, ruangan outdoor, dan semi outdoor. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja dengan yang kalian suka. Oke seluruh, sekarang kita lanjut ke nursery. Dalam bahasa Indonesia-nya, pembibitan. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Ada bibit-bibit apa aja di Susie Garden ini? Maka dari itu ikutin terus perjalanan gua Wow, keren banget. Buat para pecinta tanaman-tanaman hias, sepertinya tempat ini cocok banget deh buat kalian kunjungi. Seperti yang kalian lihat, beragam tanaman hias tumbuh subur di sini. Mulai dari tanaman hias yang harganya receh, sampai... Tanaman hias yang harganya sultan, di sini ada seneng banget lihatnya. Ini sih udah kayak surganya tanaman hias ya. Gilir sih keren-keren banget. Jadi pengen bawa satu. Aduh lucu banget sih. Nah, dan ini adalah area semi outdoornya yang sering digunakan untuk acara-acara yang bertemakan garden yang dikelilingi oleh berbagai macam tanaman hias, sehingga ambience bikin rileks banget. Dan sepertinya, buat kalian semua yang mau datang ke sini, kalian nggak akan nggak bagian tempat duduk ya, karena sushi garden ini menyediakan banyak tempat duduk sih. lanjut sekarang kita ke kafenya untuk bangunan kafenya menarik banget perhatian kita ya dari jauh aja udah kelihatan keren banget gimana dari deket nih yuk kita langsung aja ke kafenya karena bangunannya terbuat dari kaca kesannya ini kafe rumah kaca minimalis yang estetik wah wah wah dan ternyata di bawahnya itu ada kolam ikan koi dan banyak banget koinya ini konsep yang bioneris sekali sih Yuk, kita langsung masuk aja kali ya. Wow, ternyata di dalam jauh lebih keren ya. Banyak banget ikonik-ikonik yang tertata dengan rapi, serta tanaman hias yang menghiasi ruangan, sehingga menjadikan suasananya selain sejuk, indah juga. Nah, buat kalian semua yang suka dengan ruangan ini, bisa dijadikan tempat stay di mana nanti kalian kesini. dan yang seperti yang kalian lihat ini yang di depan kita ini adalah tempat di mana kita akan memesan makanan maupun minuman yang tersedia di sushi garden kapan lagi akan kita menikmati makanan dan minuman di cafe yang bertemakan kebun Oke seluruh sekarang kita lanjut ke Mini Zoo Yang pertama kita lihat adalah sapi bule Wah lucu banget sapi bulenya Nah dan ini adalah Bubo Sumatranus Bubo Sumatranus merupakan salah satu jenis burung hantu dengan ukuran tubuh terbesar yang ada di Indonesia Untuk ukuran dewasanya bisa mencapai 40-50 cm loh. Wah, dan ternyata di sini juga ada kelincinya loh. Dan sepertinya untuk kelincinya terlihat jinak-jinak ya. Lucu banget sih. Nah dan ini adalah Giant Fardalis Kura-kura Macan Tutu Nama ilmiahnya Stigmochelys pardalis. Kura-kura ini adalah kura-kura terbesar keempat Setelah kura-kura Galapagos Kura-kura Aldabara Dan kura-kura Sulcata Nah oh, kalian bisa lihat sendiri kan kura-kuranya besar banget Lanjut Kita sekarang menuju ke kandang burung Makau Burung Makau masih satu keluarga dengan burung beo yang memiliki banyak variasi warna, bulu warna-warni yang cantik, dan termasuk salah satu ras burung yang cerdas. Oke lanjut kita sekarang menuju ke hydroponic farm. Wah, seger banget yang lihat tanaman hydroponiknya. Ini bisa dibeli loh slur. selain hygienis juga aman dikonsumsi. Karena tidak menggunakan pestisida kimia, sehingga tidak meninggalkan residu pada daun, tangkai, maupun batang tanaman. Asli seger-seger banget ini seluruh sayurannya. Nah, dan yang kalian lihat ini, ini adalah menu minuman yang tersedia di Sushi Garden. Mulai dari Coffee, Non-Coffee, Ice Blended, Tea, Mocktail, ada yang Mocktail Coffee, dan ada juga yang Mocktail Non-Coffee. Dan ini adalah menu makanan yang ada di Sushi Garden. Mulai dari Wagyu Sirloin, Wagyu Tenderloin, Spaghetti Bolognese, dan masih banyak yang lainnya. Tara, dan ini penampakan makanan dan minuman yang gua pesen di sushi Garden. Untuk makanannya, gua di sini pesen sushi burger dan spaghetti bolognese. Dan untuk minumannya, gue di sini pesen yang non kafe. Gue di sini pesen el chocoret dan ice light city. Nah, dan untuk masalah rasa, tidak usah diragukan lagi lah ya, very very delicious. Gena pisan honestly yang paling gue suka dari sushi garden ini selain tempatnya nyaman, sejuk, banyak tempat yang bisa kita lihat, makanannya pun enak-enak. Pokoknya sushi garden is the best. Oke seluruh mungkin kalian tadi sudah mengikuti perjalanan gua dan kalian sudah menonton area spotnya seperti apa yang ada di Susi Garden ini. Nah, berdasarkan waktu udah mau Maghrib ya, jadi mungkin video ini gua tutup. Buat kalian semua, jangan pernah bosen dengan Youtube channelnya Dido Di Harjo. Support terus Youtube channelnya Dido Di Harjo dan ikutin terus perjalanan selanjutnya Dido Di Harjo pergi ke tempat wisata mana. Salam sehat, enjoy your life!